Yang cerah lor, tapi kalau sudah naik panase emang naik mendung full. Alhamdulillah naik panase. Oh iya ucapnya salam celor, wah, mau daya ada ya, ya kutu salaman celor, ucapnya salam kolonun, anak mana celor? Ada super melebur, masih di Roma, lengah kiro gak sopan. Noh, ayo tak nah, bocor. Dese persiapan hello. Ya Ciro lebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor. ketemu lagi bersama Agus, mata pelaku. Kediri, di naik Selasa naik kelas salur. Tangga lubang, cokelat, mudah, berai, kanker, jauh, mudah, berai, bea, nas, berai. Bos, tangga lubang acara opo, kan ngerti liar, berarti aku teman-teman iki. <tuk tangan> pengen suasananya sumber complang ya sumber complangnya kayak apa saya aku ya sumber tarono pas sekolah merenangnya Pemancing aneh barang dia. Yeah. Jalaku tak reading tipis-tipisnya Rono. Tu, tu, tak terny, sampean aja nyetem bun di. Warna jaya warna jaya, itu iya, iya, iya, gurah iya, iya, gurah-gurah iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Wes mlaku niki anu lo tebel Bu. Sampan kesel mengke. Ala yogane. Ya. di gendong terus ya kesel lho. Ayo. Lho. Waduh lo to si Ang. mungkin sampan gendong terus kesel ya. no Haiλη Yoяти крупanya Jaya mah apa sekitar ngeb komoleh sawang yo Kayak video ya, kayaknya aron-aron naes. Pokoknya sederhana, simple. Anak tujuannya you nolor, know, kayaknya mewah-mewah. Dan ya repot di desa ya. Apa yang naes di sawang? Oke, okay, area pojok lorik. Yes. Hai, tangan ngelawan. Hai, pasar Waduh, ini Notok orang di perapatan Gibon. Hai, berapa perapatang Gibon? pasar Gibon? ya ke pasar juga nah, ngomong nanti luwe nah, pasar itu jualan bagus kan nah, tata kan, tata kan nah, nah, tanya, arah mirip ya masuk kalau jembatan kayak Nah, kom, kom. ke kiri, itu, nonton, masuk, kalung agung, masuk yang jadi paling itu, paling etan. daerah orang jadi yang masuk daerah silir pasar jantung gawang lester abri rante Jalan ini kue enak jalan mana? jalan yang tanam lho. jalan ini lurus, nih. Kau ya ramai lho. masalah ya orang tahu lagunya. complang lagi Kapuro masuk ngelotih perbatasan kocok Matus ke diri pengulang ini masuk ngelotih ya kayak gitu di jalan kayak rumah sakit malati Cantiknya itu, bakso Pak Joli rame. Belilah murah, pentolnya agak kegulingan. pentole pentolnya kan ya, Pak. Murah banget kan lor. Biasanya tinggi pulaan lor, nih. Bakso, baksonya Pak Joli, di ngatang pengen acara di omah ya tunggu malah luh murah, oke, biar pentol bro, ku ejeran yo pe entekne dhuwit iki nganggo ya ini nah, kaya, nah, sekolah, Kundu -kundu -kundu, like. sekolah no, paham no. terus. lana weather yang masuk area. Pasar Tapi gudangnya gudang godang seperti Kapuro, selamat jalan nah, di area Pasar Renggubun, jangan iya keluar. Cuma eh aktif ya meh pas libur toh hari-hari biasa ya sih diambil ke kiri luar. Ini masuk. Kedelainan nih sumber uh. uh, sandinya ini upgrade uh. Uh, ini, jalan gitu biar tahu lama Rono sarat ya ya nih nak ini lur komposisi wis ndek njero di situasi naik naik di aku kisuh Enak oke aku, tapi ya udah lumayan akai. eh ruko-ruko warung kios-kios, so kau sen pengen sarapan, serene. Para pandik jeneng, eh panggokai sempat di oma, saya aku tak pengen milik yang pemancingan lor bagi cacang kruan rokokan kolam lele lur sempenan yang sumber jongplang ya silakan monggo enggak bayar nengene cede-cede kan ai ya. rasa tuh aduh ya kan pemancingan iya eh ke, mungkin yang Ati titel nego nolang kos saurong -sa mulai mancing kan titembrong iwa di sedolor mungkin nae eh. membayar yard pero <hesitation> uh, situasi nego angin nego yesane pul lagi kau wape lasro wame sampai kasek tenggo ne. yang ada warungnya, yang ngopi, yang pesan sekel. Warung, hai semuanya, insinyur tak pindah. suasana naga, indah yang. <tip -tip> Rendah yang kolam renang, ya kayak eh, eh, sekolah eh, warung, eh, eh, rokok. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, menuju menunjuk kolam renang. Yos, gara-gara kisuh anak kerenel, mak kisuh Biasanya kena full rame, biasanya rame ke awan. Kena paling benak di beler. Masalahnya apa yang bayarin? Parkir, parkir lain rongewo. Meda, parkir rongewo. na puné ana warung ya mayaré renang di kios kios nyantai ngopi nggon warung-warung ki dengan layah-layah, acah siapa yang dapat tren antara negono, aneh, calo aneh, strom, kondisinya sih aneh ya, kayak ke nilor, suasana ane. sumber jomplang, akak eh, sumber jomplang, tempat kolam renang untuk anak-anak sama dewasa mbak <tuk> nah, ya ini ini lor warung mbak ya kolam renangnya ya tolong ngawung, kan? murah meriah ini gini. Gini ini ini ini ruangnya ini ini yang paling ramai ini mendinanya. tempat kolam renang untuk anak susu c, dan naik untuk dewasa, paling saya lanjut, itu tempat kolam renang wes? Itu mendang itu. Pak suasana nih nih kiri rukol rukol, bias bias bakul. pengen marong, pengen tukus sego nih sarapan, nih jamangan nih di konokoli. bakulan pada dasarnya. Tempatnya nih posisi ini Empat kolam renang sumber cokelat, tapi kita rada sepi lah. Masalah kan tisu, nah gorengnya. kurang anak adon kurang umol posisi ini di situasi ini suasana ini sejuk ini lor sejuk ya Rambut, <hesitation> selanjut ngelawan nah, aku biasanya nes tulan ku mek puco koes nyare nelo sikap sa ato ato aleng ato neng alas ka pokok eseng nggolek semurah-murah nelo nggak salah larang larang bayare. Mendengar, kena tinggi dokumentasi selfie, rekam video yang kena nge story status WA Facebook kan zaman saya kan butuh yang Jangan saiki jangan selfie nan, tanpa selfie wes. males. Malas nyapa-nyapa, malas dolan. Cuali zaman dia nih kan, benar-benar niat dolan tananan. Sakioan niatnya saiki selfie, gue pernah posting di WA, ya, Instagram, Facebook. Nah nih, ini kebunannya, kebunan sumber tempat kaya tempat memancingan mang, dulu dulur seng wilayah gene, apa seng... daerah kota penasaran, pengen sumber jomplang ya, monggo silahkan. Gula -gula, enak jalannya. Ngundeng... Ngidul, ngidul. <Kh>.. Oh, gua yo, kayak naad pasar gondong, semang ngidul, perabatan ngidul. Muka muka, dulur-dulur ya. Lagi pemula, barang gue ya, guys. Kayak aku pemula yo. Ya. Banyak belajar lah, berusaha, pantang menyerah lah. Jadi omongnya channel dan GCW, asal foto jenengnya lali ya, aku. Oke omongnya ya, naik semakin banyak upload video. Oke omongnya tondon-tondonnya sukses lah. Mulanya aku nih dilakukan tanda kowe, Aku rojo roco-roco kekuatan, ya Nah kekuatan. Ya malah aku semangat lagi. Dia konten. Ya wes, ya Aku tak pamitan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Ketemu lagi ya bersama saya video-video selanjutnya Dadah lor